Channel ke Banda Lusi. Saya mau merangkai jiuka kepada ikanovo. Fast yang saya pakai ini fast gelas. Saya pakai ornamennya ini midolino yaitu di sini ada rotan yang ditutup dengan benang wol. Midolino ini saya belajar dari desainer yaitu Hitomi Gilian. Nanti saya akan taruh linknya, supaya teman-teman bisa melihat langsung YouTube-nya beliau dan be belajar bagaimana membuatnya ini. Jadi saya tidak ajarin lagi karena e, YouTube-nya beliau itu cukup bagus dan sangat jelas sekali. Ya. Di sini, e, saya memakai midolino ini, saya rangkai gayanya gaya Ikebana. Jadi saya pakai dua. Ya di sini saya kasih foam karena ini bentuk wadahnya agak membulat jadi saya inspirasinya ini juga setengah seperti bulan sabit ya bunga yang saya pakai di sini adalah bunga lisyantus ya. seperti biasa saya pakai yang panjang dia tuh ada mengarah ke depan sebetulnya rangkaiannya ini sangat sederhana sekali. Seperti biasa tidak ada perbedaannya, tetapi karena memakai ornamen, jadi kelihatan nanti akan agak e, berbeda seperti yang biasa, seperti yang dasar-dasar kemarin. Lalu saya pakai krisan di sini, dia mengikat warnanya. Oke, jadi dari depan dia ada yang bunganya mengarah ke depan, ya. Jadi ini ornamen ini saya anggap frame-nya, rangkanya. Dari di sini bunga fokusnya, ya. Lalu saya ada daun. Daun leader leaf ini yang saya buang. Jadi tinggal uh, kelihatan tangkainya yang melengkung dinamis mengikuti lengkungan daripada kita punya ornamen ini. Saya akan taruh di sini. Ya. Lalu saya pakai bunga satu lagi di belakang. Pendek saja. Saya punya statis. Saya akan pakai statisnya untuk garisnya ya. Mengikuti garis lengkungannya si ornamen. Saya akan pakai dua di sini. Ya, seperti ini. Ya. Lalu saya kasih daun leather leaf lagi. Di belakang, supaya ada kedalamannya Dan agak nyamping. Ya. Lalu saya akan pakai asiranya bunga tulisan ini untuk menutupi sedikit foam yang ada di sana. Jadi sebetulnya rangkaiannya ini. Sama aja seperti rangkaian-rangkaian yang lain Basic banget, dasar sekali, mudah yaitu Tapi rangkanya disini seolah-olah seba, sebagai rangkaian ini, ornamennya ini Jadi kesannya berbeda dengan yang biasa Karena ada ornamennya ini ya. Ornamennya ini nanti kita bikin macam-macam ya. Sekarang saya lagi bikin bentuknya seperti krisan, seperti bulan sabit Nanti ikuti video saya selanjutnya, karena saya akan terus merangkai, mencoba mengambil ide inspirasi dari uh, floral designer Hitomi itu. Karena dia sangat banyak sekali ide-idenya, dan dia uh, banyak mengajar uh, teknik pembuatan daripada Midolino ini. Nanti teman-teman bisa mengikuti video beliau. Terima kasih. Oh ya jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe.